semuanya welcome welcome nih kembali lagi di channel gue. yang pastinya akan memberikan info-info terbaru up to date. Dan tentunya membahas seputar dunia slotar. Oke, okay, tentunya di sini gue main di Gods of Olympus. Kita langsung aja nyocol-nyocol ya di sini. Gue sepin langsung di turbo 30 kali. Gue main di bet 3000 DC on the west, ya, ya. Oke, okay, kita langsung pantau aja ya simak terus video gue dari awal sampai akhir. Jangan skip-skip ya buat kalian nih para slotter mania ya pastinya uh, supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari gue ya dan tentunya biar kalian paham dengan pola-pola yang gue berikan di sini. Oke okay, di sini gue bawa modal awal uh, 100 k ya. Uh, mudah-mudahan gue dapetin profit gue juga nggak tahu ya gue bakalan dapetin profitnya atau baliknya makanya di sini yang penting gue berusaha dulu lah dapetin cuan-cuannya nggak perlu muluk-muluk harus dapetin JP yang penting gue bisa cuan ya bisa WD gitu aja ya ya lumayan kan buat nongki-nongki ya beli kopi sebatnya gitu oke ini ya, pastinya untuk kalian ya uh, jangan lupa untuk support-supportnya dibantu like, comment, dan subscribe dibantu juga untuk share-share video gue sebanyak-banyaknya nih tentunya biar uh, channel gue makin berkembang dan tentunya makin maju paling penting juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan update-update an terbaru ya uh, dari video gue setiap hari jadi pantengin terus ya uh, Jangan sampai ketinggalan ya berarti ya. Dan tentunya setiap harinya uh, gue uh, berbagi tentang pola slot gacor ataupun RTP slot gacor ataupun juga ada jam slot gacor ya. Uh, dan berulang-ulang slot gacor nih. Jadi ya gue harap kalian simak simak terus ya biar kalian dapetin cuan-cuannya juga ya di sini. Nice, dapatin mega-meganya ya. Oke okay, tentu saja di sini uh, gue bermain ya tentunya tempat bermain gue di situs lollipop 138 ya. Gue bermain di situs lollipop 138 yang pastinya situs rekomend banget buat kalian, di khususnya para slotter ya Dan tentunya situs ini uh, situs slot gacor, situs slot terpercaya dan Tentunya terbaik ya besi-besi. Kalau kalian mau join silahkan langsung merapat aja nih ke channel gue ya. Untuk linknya nanti akan gue taruh di deskripsi kolom komentar ya. Tinggal dicocok-cocok aja ya. mau buat kalian yang sudah bergabung ya. Semoga kalian mendapatkan kemenangannya ya. Yang penting nggak usah terlalu bar, bar juga mainnya ya besi ya. Main sampai aja, titis tipis aja karena takutnya kalau kita mainnya terlalu nafsu gitu ya terlalu pakai emosi itu yang ada melarungkan ya karena memang ya e, namanya permainan ya menang kali itu sudah biasa oke okay. kasih ya, nicha nicha nih ya kalau menang udah biasa dan pastinya mungkinnya resikonya juga ya jadi kalau kalian bermain itu sudah e, wajib harus terima resiko kalau kalian nggak mau terima resiko mending gak usah bermain besi ya, best ya atau kali 8 dan tentunya buat kalian yang mau cobain pola dari gue silahkan ya semoga beruntung ya vesti-weststi dan uh, kembali lagi ya gue nggak ada unsur pantahan juga jadi bebas-bebas aja buat kalian yang mau cobain silahkan tidak pun juga tidak masalah ya karena di sini gue hanya sering-sering aja gue hanya berbagi aja siapa tahu bisa bermanfaat Oke okay. kita lanjut lagi weih hmm. kali 12nya dong Nice aduh-duduh. Gue penasaran nih gue bakal WD berapa ya? Aduh. Dan tentunya di sini sih uh, gue main di RTP tinggi ya. Harusnya sih gacor ya mesti ya. Kalau RTP tinggi mah harusnya kasih cuan ya. Dan gue saran ke kalian ya kalau mau uh, main ya cobalah cek RTP slot hari ini terlebih dahulu jadi kalian tahu nih game-game gacor hari ini ya. Dan tentunya kalian juga nggak perlu ribet ribut lagi Harus tanya ke sana kemari ya e, Tanya soal game gacor ya Yang pastinya di Lollipop 138 ini Kalian sudah bisa langsung cek RTP-nya Ya langsung ya terserah e, Ada dari ya terdas sampai yang tertinggi ya Ya kalian bisa langsung e, lihat ya Bisa langsung eh Uh, cobain ya RTP tingginya dan tentunya kalau RTP tinggi itu kemungkinan untuk dapetin cuannya juga semakin tinggi ya oke okay. nah pastinya untuk kalian ya uh, yang masih di umur 17 tahun untuk skip skip aja video gue Apabila video gue lewat di beranda kalian ya, gue harap bisa skip, skip aja. Tentunya video gue ini hanya diperbolehkan untuk usia 18 tahun ke atas. Ini juga untuk kalian para water money, ya dimanapun kalian berada. Aduh, cakep sekali, bestie. Oke, sambil kita pantau-pantau di sini ya. Tentunya nah, jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian sehari-hari ya. Jadikan game ini. Untuk hiburan-hiburan atau sekedar mengisi waktu luang saja ya, bis, ya. Untuk Heaven uh, Heaven, untuk ya iseng-iseng aja, bis, ya. Oke, okay. kita gas terus ya. Semoga dapetin profit. Yang penting gue bintar wede, dapetin cuan lumayan buat ngopi sempat gitu ya, bis, ya. Kita nongki-nongki bareng nih. Aduh, pokoknya nggak muluk-muluk lah ya. Tentunya pesan gue, jadilah pemain yang seder, jangan jadi pemain yang ganas nah, ya sayang-sayangku ya Karena yang uh, bagaimanapun ya dalam dunia perselotan ini, eh, resikonya itu terlalu berat ya <laughs> Jadi kalau yang gak kuat, mending gak usah Oke, okay. gas kembali lagi sayang Nice Oke, okay. gak usah terlalu maksa juga mainnya ya ya Kalau memang uh, belum dikasih ya sabar aja Masih banyak lain waktu ya Dan tentunya uh, Buat kalian yang sudah join ya, Semoga kalian dapetin kemenangannya di Lollipop 138 ini Dan ya disini gue udah dapetin cuan ya Mungkin uh, sampai sini aja video gue kali ini Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah bergabung Ya, gue izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye.